seperti ini canamak barata yang asli ya Jadi jangan asal beli pastikan membeli langsung dari admin resmi saja tuh ya hologram oke okay. ya ini ampuh dikirim langsung dari cilacap